Tak turu gang ketuker, ketuker Ketoger kuwi jenenge wong tak nyanyi ae mau enak. Yo wis bentar kalau lo ngomong sialan <sı> ini mau manta, ah, apa ini mau? pengen sesuatu jadi pengen cepet oleh judul <goofy> apa mau senang, gue bahagia Lih, lih, lih yang dongeng Eh, jokeli riwayat kamu. Berani kacau tenan nih, oleh kok gue nih Terus kasih hati opo Uang sing bakal iki ping telu Uang ini bakal oleh jodo lan langsung somoro. Monoy. <tuh> iya. percaya jajar Tapi gue yang terseret nih. Duduk rasa muring-muring ya. Iya, jajar. Iya, uh, maju <tuh> mac ya. ngerak tapi judulnya langsung teko gagal aku gang limang detik si moro tak antenane yo ar -ar. si hitungi hitungi, Diamond, ya, hiti, oro, telu, papat Selamat <Gunhal> dan aku tuh enggak apa set, kunci, kunci, kunci, kunci, kunci, kunci, kunci, Tuh, tuh, lorok habis malah, Mau seloroti saya gimana? Loro awak. <tik> Kita nencak kunci. Sana. Ya apa? Dimu. Aku kembali tadi kayak ini janji aku ceritanya oh, apa? Uh, nih banyak goreng terus aku lagi kelas shop Lok, lok. kita nama Ayo, Kau itu kok saya mau. Udah Ayo Aku Siap terung Siap Siapakah pemain main DDS Tujuh mainnya Tujuh Tujuh Wes betul. Moto kudani iso Amen, jamanek. Tak ijilah. Ayo, siap Siap. Sebutkan nama pemain member BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Mingyongi, Jembo, Sam, Jembo, Sam, Jembo, BTS Iya betul, sepulcur gak? Gak Sepulcur BTS Brum <tuh> Masa, nah, siap terus? Siap ya, Lah, aku kapan? Saya beri juwe Juwe, apa dia? Iya Gimana kah tinggal BTS sekarang? Korea Selatan Betul sekali Halo, gelaran Cak Alan siap siap siapakah tukang cukur Kim Taehyung Suprijan sup salah <tuk> <Taruh> karo <kape>. kabeh kabeh kabeh enggak <tuk> <tuk> Sekarang belajar tentang keindonesiaan okay. Oke ada, si. nah, nah, nah. Tuh, udah nih? Iya Kok aku nih? Ayo Siap. Siap. Siap. Siap. Manakah letak Provinsi Kalimantan barat Pontianak eh, betul sekali Kok iso kena aku Siap, yul Siap. Di manakah provinsi Jawa Barat? Bandung. Eh, sangat betul. Kamu memang cerdas. Tepuk tangan. <tuk> <tuk> Ayo, Tasya. Siap. Di manakah letak provinsi Jawa Tengah? Semarang. Eh, sangat betul. Alan. Di mana? Surabaya, Surabaya. Ah, di provinsi Jawa Timur. Siapa sih ngomong? Aku. <tuk> coba lagi mau kan mari Jawa Timur mau bojo jadi bos saiki kan cadake Jawa Timur maksudku iki ora kuwi pesanyane lha sing dile iki manakah nasusik bungkus pertama kali dibuat kok mewit oh salah hmm. lapor kabeh